long rame bakar sambal terasi cabenya cabai setan guys uh mantul hmm. ay cobain sambal terasi ada di jalan Yosudarso, Prokimal, Lampung lagi di Pondok Santap Kelapa Gading nah jadi sama e, kayak biasa yang dijual ini ada gurame, ada iga, ada ayam, ada bebek pokoknya kayak makanan-makanan Nusantara gitu yuk kita langsung datengin dia salah satu menu terdebes di Pondok Santap Kelapa Gading ini. Gua rame bakar sambal terasi, cabenya cabai setan, guys. Uh. Mantul. Sama cah kangkung Kita cobain ya. Wow, gede sekali guramenya. Hmm. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Kan Hmm. hmm terus banget lalurnya ikut makan sama aku hmm. kita cobain sambil jelas ya. Sambal terasinya manis, agak-agak manis gitu. Dicampur sama sambal duramiknya yang pedes-pedes. Saatnya Zetika mengilirin teman-temanku sejagat raya, se-nusantara. Hmm. Don't you dare say that I want wanted. my only crime was hoping. There is something more than Di sini ini lengkap tuh guys, ada ayam, ada bebek, ada ikan, ada iga. Oke okay, udah kenyang banget, habis semuanya ludes. Pokoknya rekomend. yang dari luar kota, yang lapar bisa langsung mampir ke sini. Alamatnya di Prokimal Jalan Yasudarsong. Pokoknya jangan lupa like, comment, and subscribe. You, bye -bye. Sampai jumpa, bye. Sobat di blog berikutnya, dadah.